Setan menyukai rumah-rumah yang pertama, ada patungnya. Jadi, makanya tidak boleh ada patung yang berjiwa. Jadi, seperti manusia, jin, hewan, kemudian malaikat. Biasanya itu digambarkan kayak malaikat itu patung laki-laki bersayap, misalnya. Itu tidak boleh. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, tanaman pohon yang cuma imitasi itu enggak apa-apa, gitu kan? Lukisan mobil, enggak ada orangnya, rumah langit enggak ada masalah umumnya pemandangan itu enggak ada masalah tapi jauhi ini jadi ini rumah yang disuka oleh setan ada patung atau ada gambar yang di yang dipajang makanya ujahi ini usahakan kalau foto pun darurat ditaruh di album disimpan kalau perlu dilihat tapi bukan dipajang